oke okay, oke okay, oke okay. kita mau launchr grand live auto siapa sih yang gak tau game ini ya kayak anak-anak sekarang aja tau deh harusnya walaupun mungkin mainin sekarang game ps5 ya kalau gue masih game ps2 ini maininnya karena sesuatu sesuatu yang jadul itu penuh memori memori kenangan-kenangan ya dulu gue inget banget sih main ginian di rental ps sama temen gue Habis sunat dulu pulang sekolah. Kan <laughs> gue ngerengek minta es eh minta es minta PS2 pas sunat tuh. <laughs> lucu lucu lucu. Oke. Okay. lama nih lama nih lama nih ayo dong gua mau main nih. Alright akhirnya ayo langsung ayo kita mainin gamenya guys. Bacot banget, bacot banget! Ya, kita mau ngapain nih? Pertama yang harus dilakukan kalau kita main GTA adalah cari mobil polisi, main bukit biar dapat bintang. Ayo dong, ayo dong, mati kau, mati kau! Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kerusuhan. <laughs> mana lagi, mana lagi? Ayo, kita lah, Kau berani. You think you fuck, you yang tunggu, bosku mana? tunggu, mana? tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, Nana lagi polisi cemen banget dah ya gua sini baru gua tungguin gua tungguin anjing darah gua tinggal dikit cu ini lagi main peda orang lagi main tembak tembakan di next sepeda Enak banget ini gua tembak lah Sabut Darah kita tinggal dikit guys Cabut guys Nice Jago ya, untuk gua Nice Aduh hey, hey, no. ah. Kita harus kemana nih Udah bintang 3 cow Darah gua tinggal dikit lagi Bajigur Buset dah ditabrakin apa nae gua cabut, cabut dulu, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang dulu, pulang pulang dulu, pulang, pulang, pulang umpetin, umpetin otornya, buru, buru, buru pulang, pulang, pulang, cabut, pulang weh, nah, akhirnya, titik darah penghabisan, cu kelar gua bro. Coba, coba cari cheat dulu dah. Kalau lagi cheat. Ya. Cheat, cheat, cheat kita cari cheat, cheat darah mana cu? Cheat darah cu. Udah selesai lah. GTA PS2 coba kita lihat apa aneh. Gitu. Bawa X ke eh bawa X kanan kiri kanan R1 kanan bawah atas g <tuh> bisa cu anjing. R2, R2 M, X kiri bawah kanan atas kiri bawah kanan atas. Ah bisa. Udah kebal darah kebal tuh bawa X kanan kiri kanan R1 kanan bawah atas g G3 eh goblok masih woi oh, woi goblok oh, ngapain lo keluar tadi dulu belum anjing stick gua ga jelas lagi nih jalan mulu dia babilah kayak gua harus beli stick dah gara-gara makanya nggak bener pasti nih nah kita kesini sini dulu Bawa X kanan kiri, kanan R1, kanan bawah atas, segitiga Ini apaan sih nih maunya nih anjing dah Oblak banget tai Luar masuk, luar masuk tai dulu ngapa gue mau itu bawa X kanan-kiri kanan R1 kanan bawah atas G3 nggak bisa nying darah kebal ya babi lah Kita cari lagi yang lain ya guys ya ntar dulu sabar dong biar bisa sampai bintang lima ya eh bintang enam Mana nih nggak ada anjing? Oblok banget dah. Mana anjing? Darah kebal nggak ada cu. kenapa lompat tinggi. Oh, Udah lah nggak usahlah lah pakai gitu-gituan lah. Kenapa kesini lagi anjing? mau ganti baju babi kita hadapin senjata gue cuma ini doang anjing senjata polisi anjing Selau tapi gue mah selau terus mati sama, -sama langsung sama gue lari bos lari bos lari bos lari bos, lari, bos. Mari bos. Ini masuk spegas, mobil mana mobil, anjing mobil. Bacot Bacot macet. Buru buru buru buru cabut cabut cabut. Cabut bos. Lihat buset, buset, mobil gue ditebeliin anjing, keos, keos, keos bus, keos, pulang lagi kalau keos. Anjing gue langsung awis nih. Ah, pantek lah. Dan ke situ mulai pak anjing ah. Mula, apa? Anjing, ah. stick gue rusak deh ini makanya nggak bisa bisa dari tadi aduh mana nih kita isi darah lagi dah rhtl2, rhtx kiri bawah kanan atas, kiri bawah kanan atas nah bisa nggak eh, bisa loh. Jadi segitu aja video kita kali ini video kita anjing video gua kali ini so sampai ketemu di episode-episode sebelumnya episode-episode eh, episode-episode huh? yang lainnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan Biar channel gue berkembang dan jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi Dadah bye gue Raffi dicabut cabut